Wow, oke teman-teman, ayo kita bersihkan, mobil-mobilan berlumpur, wow, sangat berlumpur sekali, lihat teman-teman, wow, sangat berlumpur, widi-widi, ayo kita bersihkan satu persatu teman-teman, wow, wadidaw, mobil kebersihan. mantul. Wow, keren. Wehehe, motor atipik men. Mantul. Wow, keren. Wow, mobil traktor. mantap wow, sangat berlumpur wow, mobil double decker mantul widi, sangat besar wow Wehehe, mobil molen, teman-teman. Mantul. Wow, sangat berlumpur. Wih, keren-keren sekali. Wih, kita lihat mainan apa ini. Wow, mobil balap. Mantul! Wow, kita bersihkan lagi. Wadidaw, mobil truk mantul! Widih, sangat kotor! Wih, kita bersihkan lagi! Kira-kira mainan apa ini? Wow, mobil pemadam kebakaran mantul! Wow, kita bersihkan lagi. Wih, sangat kotor! Wow, mobil ambulan, teman-teman, widih! keren sekali ya, wow, mantul kita bersihkan lagi, Widi Widi, wow sekulbus, mantap, wow ini sangat besar, Berlumur sekali, kita bersihkan. wow eksavator mantul wih keren kita bersihkan lagi yang ini wow kereta api Mantap Wah, ah, hai Kita bersihkan yang ini Wow, loader Mantul Wih, tinggal satu teman-teman Ini yang terakhir Kira-kira mainan apa ini? Ayo Wow, ini mobil tanki. Hi, keren. Wow, langsung kita bersihkan truknya. Wow, jadi bersih. Bersih, teman-teman. Bagus-bagus. Mantul.